Batuk berdarah sejak satu minggu. Keluhan ini pernah dirasakan pasien dua bulan yang lalu. Dan sempat membaik. Pasien pernah menjalani pengobatan TB selama tiga minggu lalu berhenti karena merasa sembuh. Hasil BTA saat ini positif-positif. Kasus baru, kan? Kasus baru ya. Baru tiga minggu kan. Harus uh, kurang dari, masih kurang dari satu bulan ya. Oh, artinya, kan? Oke, okay. next ya. Nomor empat. Ini, Bawas. Apakah tetap sana yang tepat? Seorang perempuan 70 tahun datang dengan keluhan demam, batuk berdahak, dan sesak pas yang sudah dialami sejak satu minggu yang lalu. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah 110 per 70, nadi 100, RR36, suhu 39. Perkusi redup dan ronki kasar di kedua lubang paru. Dapatkan yang filtrat bilateral pada foto toraks. Oke, ini kemungkinan diagnosisnya. Kalau rongki tadi kan parenkim ya, konsepnya. Kalau parenkim, nah dia ada demam kan? Nah, berarti memang kemungkinan suatu proses infeksi ya. Nah, itulah memang Sini. pilihannya uh, ah. antibiotik. ini ya, nah cuman memang kita lihat. Dia mau dikasih sedi apa nih? Per oral atau IV kan? Nah ini jebakan yang dari pilihannya nih. Kita lihat dari kasus dulu. Kalau dia ngomong perkusi redup. Nah redup ini takutnya ada cairan sebenarnya. kan. Nah tapi ya di pleuranya apakah ada masalah apa ada? Nah itulah dari ronsen tapi disangkal kan? Nah dia udah, udah ngomong ada komplikasi kayak misalnya apa hemotorak atau pneumotorak. ngomong infiltrat berarti proses radang di diininya tadi kan parenkim. Nah, jadi itulah diagnosisnya pneumonia drug of chest pneumonia kalau kita mau kasih ini setting sudah satu minggu kan. Nah, dia RR-nya 36 kan. Nah, ini fluoro Nilon IV ya, ini rawat inap. Nah, rawat inap dia kalau kalau teorinya itu ada curve, itu ya confusion, confusion, uremia, air, air respiratory rate, sama dia tuh disability ya. score, score curve, pneumonia ya. Nah, itu dasar dia mau. 65 ini. Nah, itu ya. Kalau nanti mau diperdalam. Nah, ini sebenarnya ada ada ininya. Kalau kalian intensif stase IGD nah mau konsul ke penyakit dalam kan bikin plannya kan misalnya ditanya nah tinggal klik ini medical card ini kan. Otomatis confusion bun ya. Ininya bahasa urea nitrogen RR kan lebih dari 30 tekanan darahnya kan. Nah, sama umur ya, lebih dari 65. Nah, ini kalau sekarang memang ada COVID-nya ini ya, kita cek ini, ini. Nah, itu contohnya. Oke, jadi itulah rawat inap. Kalau di kayak kasus ini kan kita contohi ya, misalnya. Nah, dia confusionnya dia. Kalau dari ini pemeriksaan, nah tidak jelas ya, anggap lah no. Burn juga tidak ada. Masih nol, RRN tapi lebih dari 36 kan. SBP-nya, nah, masih 110 per 70, jadi belum, belum ini. Masih no, umurnya, nah, 70, berisiko ya, 65 tahun. Geriatrik. Nah ini, jadi dua. Kalau dua, moderate risk, nah, consider inpatient treatment. Nah, atau rawat jalan dengan pemantauan yang ketat, ya. itulah. Kalau kalian jaga, jangan lupa nih MD cup ini, ya. Nah ini penting. Oke. Okay. Jadi ini ya betul rawat inap. Nah pilihannya fluorokinolon IV, ya. Levofloxasin itu biasanya kalau pilihannya. ya Oke, okay, kita lanjut ya Uh, Hafiz, but, uh, nomor 5. Apakah telah yang tepat pada pasien ini? Seorang perempuan 54 tahun datang dengan keluhan sering merasa lemas terutama apabila melakukan aktivitas. Pasien juga mengeluh sering pingsan, mata berkunang dan mudah lelah. Tanda vital 70/50 nadi 40 dan RR 22 kali dari pemisahan kaki dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Oke, ini EKG-nya paling enggak dari ini, ya dari SR-nya. Kita lihat. Ini kan satu kotak besar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kalau enam itu kan, enam kotak eh, sedang ini, berarti dibagi dengan 300 kan? 300 bagi enam, lima puluh ya. Eh? Nah, 50 kan berarti bradi ini. berarti terus ada potensi berarti dengan hasia, kalau... kalau di ACLS ya Advanced Cardiac Life Support. Nah dia, dia jadi itulah kalau kalian jangan cuma lihat dari EKG eh, bradi atau taki, dia harus cek yang khas tadi. apalan khas itu hanya hipotensi, hanya alter mental status. Nah S nya sign of shock ya. Nah ini khas ya. Ini ini tak ininya kalau unstable ya. Ciri unstable nah hanya hypertension itu kan nah ini ada di kasus ya abis itu altered mental altered mental nih penurun kesadaran penkes dia tidak ada, ada di sini sign of shock akral dingin CRT kurang dari 3 nah ini tidak jelas ya. nah ischemic chest discomfort nyeri dada nyeri dada seperti Ska ini tidak ada juga ya nah sama a nya acute heart failure. Nah, sebenarnya kalau salah satu ini ada, nah kalau dikasihkan hipotensi itu sudah unstable. Kalau unstable ini baru ada tempat untuk sulfas atropin SA ya. Nah, itu ya. Karena kalau kalau dia stable yang ada lima tadi, hasil tadi dia uh, observasi B, ya, observasi paling kasih oksigen ya. Kalau memang ini dia masih sesak ya. Oke, okay. itu ya, uh, algoritma itu. Okay. Kita lanjut ya, popi ya, nomor 6. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah perempuan 54 tahun, KOGD ke dengan keluhan sisa nafas dan jantung berdebar-debar sejak tadi malam. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak sesak dan gelisah, tensinya 90/70, nadinya 175 ireguler, RR-nya 30 kali per menit. EKG didapatkan ini atrial fibrilasi, Kak. Oke, okay, betul. Ini kelihatannya dari sebenarnya itulah dari RR-nya lebih dari 100 ya. menyempit sama ciri khasnya sebenarnya dari kayak ini rumput ini, nah kupu-kupu malam tapi kalau dari ini ini dia kayak sayap kupu-kupu tuh masuknya tuh kan, kalau flutter gergaji kan, nah, pt yang kayak rumput ya, tuh sama face face nih, irama ekstra sistol, ini tambahan ininya tambahan setelah dia lep, ya? lep dep. Ininya pas kalau SVT, SVT ini ya, Pak itu ya, yang bermasalahnya tuh, jadi pnya menghilang ya. Nah, oke lanjut ya, nomor 7. tiara, pak Ya, Belum, em belum. Oke. Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk mendiagnosis kasus tersebut adalah laki-laki 50 tahun datang ke IGD keluhan mudah lelah dan sesak nafas satu minggu terakhir. Pasien mempunyai riwayat hipertensi dan DM. Kesadaran kompos mentis. Tekanan darah 150/80, nadi 90, RR 20, EKG didapatkan ST depresi dan T inversis pada lateral Pemeriksaan penunjang yang tepat untuk mendiagnosis adalah BNP ini alasannya kemungkinan dia karena ini st depresi berarti kan infak lama ya. infark lama nah memang ini sebenarnya kalau kita kasus infark kan enzim jantung dikasihnya jebaan, troponin ya tapi itulah karena dia t inverted dan st depresi ini maksudnya nih, riwayat rpd nya nah jadi yang yang prioritas sekarang inilah yang sesaknya nafas sesak nafasnya nih itulah ke uh, heart failurenya gagal jantung ya jadi kalau kalau dia yang si enzim jantung tadi SKA SKA tuh biasanya ada keluhan utama nyeri dadanya itu nah nyeri dada menjalar ke rahang ke leher gitu nah di ini kan tidak disebut eh nyeri dada jadi itulah kita lebih pilih BNP brain natriuretic peptide ya itu sebenarnya jadi brain itu uh, dari otak juga tuh dia hasilkan ya, tidak natriuretik. Oke. Okay. Kita lanjut suci lagi, Mbak ya, nomor 8. Diagnosis pasien ini adalah orang, -orang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dan keluhan batuk sejak satu bulan, keluhan disertai nafsu makan menurun serta pasien merasa bertambah kurus. Pasien memiliki riwayat TB 2 tahun yang lalu namun hanya berobat selama dua bulan dan berhenti sendiri karena merasa sembuh hasil TCM positif M tuberculosis diagnosis pasien ini adalah uh, gagal pengobatan. Iya tes cepat molekuler. Nah drop drop out ini keywordnya dari dari oh, ini ya. dari apa uh, dia putus berhenti sendiri ini. Kalau gagal pengobatan biasanya dia uh, sudah selesai ini sesuap patuh itu. Tapi memang betul ada yang masih positifnya itu. Cuman soalnya kakak sih kakak biasanya seputum seputum lagi gitu yang gagal pengobatan nih gitu. kan tapi memang untuk yang TCM ini kalau ter, memang tergantung pas case ya kalau yang waktu kami di Linggau dulu memang langsung TCM ya gitu, biasanya itu kalau evaluasi pas kok kan gitu. tapi kalau kayak puskes biasanya BTA gitu menjadi nah, dropout drop dropout atau putus obat karena dia berhenti sendiri tadi. Nah, itu kiatnya. Oke, nomor 9. Uh, Aisyah, huh? Diagnosis pasien ini adalah seorang perempuan usia 22 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan batuk sejak 6 bulan. Keluhan disertai demam hilang timbul serta pasien bertambah kurus. Pasien memiliki riwayat pengobatan TB 6 bulan lalu namun hanya minum selama 3 bulan. Hasil TCM positif m Dari hasil uji sensitivitas didapatkan koma resisten terhadap isoniazid dan etambutol. TB poliresisten. Oke, okay. dia karena isoniazid dan etambutol tadi ya. Nah ini hati-hati memang. Uh, agak ngejebak ya, poliresisten sama MDR. Harus benar-benar dihafal kalau yang MDR, memang dua juga, tapi rifampisin sama isoniazid. Kalau yang si yang poliresisten tadi lebih dari satu tapi selain R sama dengan revamp, selain rifampisin dan isoniazid ya nah definisi yang lain multiresisten nah dia multi tb multiresisten ini salah satu ini monoresisten ini bukan multi ya. mono berarti salah satu Nah, tunggal ya RR rifampisin doang ya resisten rifampisin nah Revanfashion resistance sehingga tenar. MDR, rifampisin dan isoniazid. Kalau XDR, extensive drug, ya. extensive drug, berarti sudah ada dia ke quinolon MDR dan juga di lini kedua. Lini kedua ini biasanya injeksi pakai yang si streptomisin itu, ya. oke. Okay. Nomor 10 ya, eh. kita lanjut uh, Pak ya ya Nah, dari tata laksana yang tepat pada pasien laki-laki 45 puluh lima tahun, uh, data kegiat, jantung berdebar satu hari yang lalu, riwayat hi hipertensi darah hipertensi DM disangkal. Dari pemeriksaan fisik tekanan darah 140/90 nadi 125 RR 22 tidak lama kemudian pasien batuk dan tidak sadarkan diri. Nadi tidak teraba. Dari gambaran EKG didapatkan gambaran sebagai berikut. Nah, ini kira-kira gambarannya kayak rumput D ini. D50 ke 60 70. Yeah. Ventricular tachycardia. Nah, ventricular rate, ya, vt kita cek tadi dia ngomong nah memang awalnya ada nadi 125 nah hati-hati ini ya. awalnya ada nadi tapi kemudian baru tidak sadarkan diri ya kan batu tidak sadarkan diri nah ini tidak teraba jadi yang terakhirnya nah berarti kalau tidak teraba plus plus vt ya nah jadi plus plus vt itulah berarti kita langsung vt irama yang shockable ya kan. Dia deh, Defib ya. Nah. Jadi kalau kalau selain VT, jangan lupa Defib indikasi juga untuk ventricular fibrillation ya. Nah, fibrillation. Nah, hati-hati kalau kalau di asistol ya. asistol e, baru nanti kita pasti dulu terus asistol atau bukan. Takutnya memang kabelnya yang lepas kan. Nah itu sih kalau ini algoritma henti jantung ini jadi kasus nomor 10 nih. Betul ya. lah. Dia tuh anti jantung defib atau tidak defib, pilihannya itu kan. Kalau asista langsung RJPO memang ya dan epinephrine ini. Oke, kalau kardioversi, kardioversi biasanya untuk takikardi yang ada ya. yang unstable ya. Nah, itu tadi. Amiodaron anti aritmi ya. Oke, itu ya lanjut ya eh. nomor 11 habis ya eh. yang tepat pada pasien tersebut adalah seorang laki-laki 30 tahun datang IGD ke dengan keluhan dada berdebar sejak 3 jam yang lalu tekanan darah 70/50 nadi 170 kali RR 28 kali suhu afebris. Berdasarkan Di EKG didapatkan takikardia suprakan terkulai. Okay, ini super SVT, SVT berarti nah, algoritma algoritma yang kita cek tadi hasil atau enggak? Stable apa enggak? Hanya hipotensi ada enggak ini? Nah, 70/50. puluh. Nah, betul ya. Ada. Dia jadi dada berdebar. Nah, is ischemic chest jadi dua dua sign yang unstable. Jadi kalau dia ada SPT, nah, dia tapi ini memang masih sadar, cuman sudah ada tanda unstable. Kan. Kita lakukan sebenarnya inform konsen dulu, inform konsen. Kita lakukan kalau dia setuju sedasi dulu, dia jangan langsung di cardioversi. Ya. Nah itu sebenarnya ya. Kalau ACLS kalian harus detail kayak itu. Kadang di, di, dikasihnya pilihan, nak sedasi dulu atau tidak kan? Kalau cuma apa kardioversi nah salah itu ya. Kalau dijeder ke lagi sadar ini oh langsung ini dia. Luka bakar ngejerit-jerit ya. Nah, iya itu ya. Oke, itu kalau algoritma ACLS ya. Oke. Kita next ya nomor 12. Berarti ini copy ya. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri kaki sebelah kanan terus menerus sejak tiga hari. Nyeri awalnya dirasakan hilang timbul sejak dua bulan terakhir dan mereda saat pasien istirahat. Pasien memiliki riwayat DM, tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik didapatkan tungkai kanan kehitaman mulai pergelangan kaki serta didapatkan lesi ulceratif digit 1 dan 2 pedis dextra. Pulsasi arteri dorsalis pedis dextra sulit diraba. E, D. Critical limb ischemic atau PAD. Keyword keywordnya ini keywordnya dari ini ya, dari kaki ini kan, kaki lim. Nah, kalau criticalnya karena sudah ada ulkus, ulkus, berarti memang sudah ada infeksi di ininya uh, vaskuler perifer nih memang. Ini memang rombongan PAD ya. Kalau burger berger ini ini apa yang gangguan peripheral juga tapi yang ada warna kehitaman sama yang riwayat rokok biasanya kan. Nah, kalau kalau di sini kan dia ya lebih ke tungkai kanan kehitaman ini kan. Betul kritikalnya kritis ya, maksudnya. Oke, kalau trombosis, sumbatan, insufficiency ini sama kayak varises kalau yang C ini ya. Di poplitea, keywordnya kalau yang C. Nah ini, stadiumnya menurut Fontaine istilahnya. Ya. Grading PAD ini. Jadi kalau stadium 1 masih belum ada gejala, gak ada keluhan ya, dari pasiennya. Kalau stadium 2, claudicasio intermittent. Dia jadi intermittent berarti hilang timbul. Waktu beraktivitas atau saat istirahat kadang menyut ya kan? Aduh, Dok, sakit kaki aku. Hmm. kalau yang stadium 3 nah inilah sudah ada nyeri walaupun saat istirahat dan malam. Nah, yang kasus kita ya stadium 4. Sudah ada kematian jaringan, tadi kan ulkus ya. Oke, Nah, ini ya klinis nyari saat istirahat. Sebenarnya ini memang kasus yang yang jarang ya. Di IGD atau di ini kalau saat intensif. Nah, cuman, ya itulah, dia harus istirahat. Nah, engkel Brahial sebenarnya itu. Jadi, ukur abidinensi di kakinya itu. Kita ya. nah, kelimp, ya. Oke, Tiara, ya. Nomor 13. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan 40 tahun datang ke puskes keluhan batuk 3 minggu. Batuk disertai mudah lelah, penurunan berat badan dan meriang saat malam hari. BMI pasang 17 kg. Dari hasil pemeriksaan fisik dapatkan tekanan dari 130 per 80 24 kali nadi 90 suhunya 37,1. Dari auskultasi didapatkan suara vesikuler pada kedua paru. Hasil foto didapatkan bercak retikulo granular yang tersebar difus di kedua lapang paru. Diagnosisnya adalah TBC miliar. Yo, ini peranan badan ya. Keyword untuk TBC tadi ya, mariang Nah, difus ini difus kan artinya menyebar tadi. Nah, di kedua lapang paru. Jadi TBC miliar nih dia sudah masuk ke MTB-nya ke dalam vaskular-vaskular yang di sininya tadi ya. Di parangkin paru dan pleuranya itu. Jadi itulah dia tersebar ya. Oke, kalau PPOK, kiatnya PPOK tuh ini apa? Slinking ya. Coba lama. Kalau nah, kalau ini transitis. transitif Ini masuk ke PPOK ya. dulu ini ya. nah, itu riwayat biasanya pekerjaan ya. penyakit paru ini ya batu bara misalnya oke okay. ini next eh ya. uh, suci nomor 14 ya. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah seorang laki-laki 55 tahun datang dan keluhan sesak dan kedua kaki bengkak. Pasien mengeluh sesak napas kurang lebih sejak lima tahun ini. Dari pemeriksaan fisik dapatkan barrel chest, perkursi personal, dan wheezing minimal. Kemudian juga ditemukan kardiomegali dan pitting edema tungkai bilateral. Dari hasil kaki didapatkan gelombang P di lead 2 diberi di 2,5 mm. Diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah pulmonal akut gak? Dia karena, nah dia sesak nafas kurang lebih lima tahun ya. Nah ini memang kalau kemungkinan memang sesaknya ini, nah kedua kaki bengkak, nah kedua kaki bengkak edemnya ini mungkin dari jantung ya. Nah tapi kalau yang gelombang P ini keyword untuk emang pulmonal ya. Nah alasan dia akut karena masih dari Pemfisnya ini kan dia ngomong masih sadar ya. Nah, kalau yang dekompensata ini biasanya memang kalau yang namanya dekom yang TTV-nya sudah ada bagus. Kalau di sini kan kurang jelas sebenarnya. skenarionya. TTV-nya. Oke. Boleh ya. Nah, ini ya, kroniknya ini dari yang ini lima tahun ini ya. Dekom Nah, sudah yuk, dekomnya ini gagal gagal jantungnya maksudnya tuh, ya. Jadi gagal jantungnya ialah dari sesak dan edem dari kedua kedua kaki bengkaknya ini, ya. Nah, itulah pemvisnya cardiomegaly, pitting pe edem, tungkai bilateral, ya. Berarti ini kan sudah ada gangguan di intravaskular ya, tekanan onkotik sama hidrostatiknya tuh kalau atau fisiologinya, ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 15. Ini ya, Pak Mas. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus ini adalah laki-laki 66 tahun mengeluhkan sesak nafas sejak 4 minggu yang lalu. Batuk terkadang juga dirasakan pasien. Pasien juga mengeluhkan lengan kirinya terasa bengkak dan kebas. Keluhan ini disertai dengan penurunan makan dan berat badan tiga bulan ini. Dewa pasien merupakan perokok aktif sejak kelas 1 SMP. Dari pemeriksaan tanda vital, dari pemeriksaan tanda vital tekanan darah itu 140, 80 NADIS 90, RR30, kunjung anemis. JVV 5 plus 1. Uh, diagnosis yang paling mungkin adalah yaudah nih kalau proko aktif kan nah proko aktif nih satu SMP kalau nak sumakanan berada nah ini keyword sebenarnya untuk malikansi ya nah keganasan nah cuman di sini kita tumor paru ada kalau yang ditorak kan ada mediastinum juga ya. Nah kayak mana kita ngebedain mediastinum sama uh, si paru. Nah inilah keyword dari si dengan bengkak ini, ya kan? Dengan bengkak ini jadi keyword untuk mediastinum. Jadi dia kalau paru tidak ada yang bendungan, ya. Jadi paru itu kan memang lokasinya di parenkim, ya? Di parenkim. Jadi dia tidak mengganggu sih aliran vaskuler aorta ini dan vena kava. Kan aorta arteri terbesar, vena kava vena terbesar. Jadi itulah pipa yang paling besar tertekan di mediastinum. Ya. Makanya itulah tadi e, tersumbat istilahnya. Aliran tidak lancar. Jadilah itu namanya ben dungang. ya. Nah, dia kalau diukur di tangan sama kanan sama kiri itu ada perbedaan ya. Nah itu kalau memang balik-balik ke struktur anatominya. Kan? Nah ini lokasi dari mediastinum itu. Ini kan kalau biasanya dari CT scan dia sebenarnya hyperdense. Ya. Hyperdense eh uh, lebih bulat ini. Nah. Tapi memang dia posisinya lihat dia di antara aorta sama di vena cava superior. Jadi ini bulat, yang bulat ini menekan dua pembuluh darah ini sekaligus. Ya. Nah, itulah jadi bendungan tadi, ya, yang si bengkaknya tadi, yang bendungan ya. bengkak di tangan kebas. Oke, ya. ya, itu mediasi ya. Oke, ya, nomor 16. belas, uh, habis. Ya. Laki-laki, media yang tepat digunakan oleh dokter adalah Laki-laki usia 46 tahun datang ke poli paru dengan keluhan batuk berdahak disertai darah Sejak 2 bulan yang lalu, badan sering demam tanpa sebab dan berat badan dan dalam 2 bulan ini, sudah periksa dan berobat ke di puskesmas Namun belum membaik dokter berencana melakukan biakan pada dahak Zulnarsen Nah ini Nah uh... ini Memang agak menjebak ini. Dia ngomong biakan soalnya itu. Kalau biakan, jadi memang berarti nak dikultur. Nah kalau Zil nielsen ini sebenarnya lebih diagnostik yang lebih cepat kayak gram kan, nah kayak itu. Nah dia cuma nak mengetahui BTA nya. Nah jadi Lowenstein-Jensen ya. Ini yang lebih lamanya itu. Kalau zil nelson memang lebih cepat, cuman kan kita ingat BTA bukan cuman sih untuk TB paru Ada juga BTA itu di kulit kan leprey tapi kan. Nah, itu. Ini jadi yang lebih spesifik kalau kultur ini, kan. Dan lebih lama ada Lowenstein Jensen ya. Oke. 17 Aisyah. Uh. Pembuluh darah manakah yang menyebabkan keluhan pada kasus di atas. Seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke igd dengan keluhan nyeri dada kiri, menjalar sampai ke leher sejak 3 jam yang lalu. Dari pemeriksaan fisik, tekanan darah 140 90, nadi 100 kali, RR 20 kali, EKG menunjukkan gambaran sebagai berikut. Uh, yani. Rek Koroner Arteri. Dia nih, kalau EKG-nya kan ada STEMI ya? STEMI nah, di... Dua, tiga, dua, tiga AVF ya. Nah, kalau kita stem itu kayak bendera inilah kurang lebih. Nah, dua, tiga AVF ya kan. Nah, di inferior, dia ini ada yang di bagian lateral. Lateral kan di sali ya, kalian ngapalnya. Sali, inferior kan ini inferior ya. Maksudnya dua, tiga AVF nah ini sebenarnya ada di ini ini yang lit 2 ya. nah lit 2 nah ini agak naik ini sebenarnya ini tapi memang tidak separah yang efek efek itu nah ini jadi dia v 5 v 6 ya sebenarnya ya. nah lateral ya. Kalau yang di atasnya septal V1 V2 A-nya anterior V3 V4, sali ya. Apa itu kan. Jadi itulah inferolateral yang memperdarahinya itu nah 23 APF ya. Red coronary artery ya. Nah ini ya. Dia jadi kalau inferior, nah dari kanan ya. Kalau perdarahan yang LCA, left circumflex artery. Nah inilah ke anterior sama septal. Dan juga daerah lateral ya. Itu perbedaannya RCA ya. Nah. Oke itu 17 pertama ya. Nggak bikin new meeting bela tanggung ya satu menit ya. Gitu,